siapa sih yang tidak ingin sukses setelah belajar? semua orang pengin sukses setelah belajar. Nah, pengin tahu kuncinya? saksikan terus channel ini. di sekali ini kita bisa berjumpa Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang Kunci sukses dalam belajar Setiap orang pasti sukses Nah, di sekali ini saya ingin mengutip Salah satu kunci sukses dalam sebuah kitab Yang berjudul alala -ala, Sebuah kumpulan nantum syair-syair Tentang motivasi dalam belajar Saya akan kutip Natum yang pertama dan kedua dalam kitab al tersebut Oke, sebelum beranjak kepada materi tersebut Jangan lupa bagi teman-teman yang belum dukung channel ini dukung dulu dengan cara subscribe, like, dan komen Oke, teman-teman Kunci sukses dalam belajar itu disebutkan dalam kitab al ada enam Yang pertama adalah Lutaka Un. Takkan ini adalah sebuah kecerdasan. Dalam artian setiap orang yang ingin hasil dalam sebuah ilmu, hasil dalam belajar, maka dia harus bisa menemukan potensi kecerdasan yang dimiliki. Salah satu contoh seorang pesepak bola seperti Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi. Itu adalah salah satu contoh mereka yang mampu menemukan potensi kecerdasan mereka. Ya salah satunya adalah kecerdasan dalam kinetik perolahraga. Ataupun kita bisa melihat contoh seperti para intelektual, para ilmuwan. Baik yang muslim ataupun yang lainnya. Contoh kita bisa lihat Imam Syafi'i, Imam Al-Mu'zali. Mereka mereka adalah seorang yang diterbitkan dengan kecerdasan intelektual maka faktor pertama kecerdasan ini sangat penting dalam proses sebuah keberhasilan dalam belajar belajar apapun itu seperti tadi Cristiano Ronaldo dengan kecerdasan genetiknya yang mampu mengolah bola dengan baik dengan kekuatannya dan lain sebagainya ataupun Lionel Messi yang dengan lincahnya menunggu membuat gul dan lain sebagainya. itu salah satu contoh kecerdasan yang memang harus dimiliki ketika memang orang ingin sukses dalam belajar Imam Syafi'i ketika beliau belajar beliau sudah mampu menghapal kitabnya gurunya Imam Malik itu salah satu contoh faktor kecerdasan sangat menunjang sekali dalam menentukan seseorang bisa berhasil dalam Faktor yang kedua adalah Yaitu Hirshun Hirshun itu adalah semangat Dimana Seseorang tanpa ada Motivasi Maka tidak akan mungkin bisa sukses Nah Bagi teman-teman Yang pengen sukses Maka harus punya kesemangatan yang tinggi Jangan malas Ini faktor semangat ini atau ini harus ditunjang Baik dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan Tapi terutama dari diri kita sendiri Oke, faktor yang ketiga adalah Istibarin Wastibarin atau Kesabaran Dalam sebuah proses belajar Kita pasti akan menemukan Kesulitan-kesulitan Contoh Seorang Imam Syafi'i Beliau belajar itu menghadapi kondisi sulit di mana beliau tidak mampu belajar karena tidak punya alat untuk menulis, sehingga beliau tetap bersabar dengan keadaan itu dan mencari sebuah solusi. Nah, itu kesabaran itu yang kemudian ditunjang dengan motivasi yang tinggi mampu. Menjadikan kita sebagai orang yang sukses Dalam belajar Seterusnya faktor yang keempat adalah 20 khotin Jelas biaya Nilainya nominalnya Sedikit ataupun banyak Itu jelas kita perlu ada biaya Imam Syafi'i Pada saat beliau belajar Beliau tidak memiliki Apapun Beliau hanya memiliki modal yang namanya motivasi dan keinginan beliau belajar itu untuk suka dan menulis beliau mencari beberapa korma dan kemudian menuliskannya beberapa korma itu sebagai alat untuk menulis memang terkadang masalah biaya ini kita sering terkendala, namun jangan sampai karena hanya satu faktor kemudian kita menghilangkan motivasi itu Oke, kemudian selanjutnya faktor yang kelima adalah wa irsyadi ustadi. Nah, ini yang patut dipahami dan patut menjadi apa namanya? Perhatian bagi teman-teman semua dalam mempelajari khususnya mempelajari agama ini perlu petunjuk dari guru, irsyadi ustadi. Jangan sampai kita belajar tanpa guru ada khawatir nanti akan salah. Nah oleh karena itu pintar-pintar dan berpijatlah dalam mencari seorang guru yang dimana guru itu nanti bisa membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke kemudian selanjutnya faktor yang keenam adalah tulus zaman masa yang lama waktu yang lama terkadang kita ini selalu punya yang instan, padahal dalam proses belajar itu ada namanya proses tulus, sama waktu yang panjang untuk menghasilkan sebuah keberhasilan dalam belajar. Maka kita harus bisa melewati proses panjang masa yang lama. Makanya, ada beberapa ulama di pesantren-pesantren itu menganjurkan salah Satu satunya adalah. Amat dari pondok ini yang mewajibkan seandainya mondok itu minimal 7 tahun. Ini 7 tahun ini dianggap paling minimal. Nah, ini menjadi sebuah apa ya namanya. Perhatian bagi kita bahwasanya memang dalam belajar itu perlu waktu yang panjang untuk sampai pada kesuksesan dalam belajar. Nah, itu teman-teman. 6 kunci sukses dalam belajar menurut kitab Al-Ala maka kita bisa petik hikmah dari 6 kunci sukses tersebut dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita oke sekian dari saya al-afu barangkali banyak salah kata mohon dimaafkan jangan lupa dukung terus channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jelas, kita perlu ada biaya.